Oke satu dua tiga action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Selamat datang ini di channel perdana kami nih debut perdana kami di channel asal info. Oh, Oke okay. asal info bukan info asal. Oke okay. asalnya info. Infonya nggak asal. Di sore yang berbahagia ini dan dengan suasana yang cukup cerah ini kira-kira apa alasan Bapak menggunakan topi petani ini? Ya, Simpel saja sih Pak Jadi ini menginspirasi saya untuk mengingat petani-petani di Indonesia Pak Kenapa petani di Indonesia ini? Ini temanya tentang apa Pak? Tentang pertanian berarti bukan ya? Enggak, karena Bapak pakai topi oh, ini enggak. Bentuk cinta saja Pak, bentuk, bentuk, cinta. Cinta. bentuk cinta Artinya kita mengapresiasilah para pejuang tani Pak Bisa dimengerti? Enggak. Pejuang tani? pejuang tani itu ya perta, uh, petani itu termasuk pejuang pejuang lho, pertahanan pangan itu begitu, dulu begitu bahasa lebih banyak oh, ya. okay. <laughs> tapi hari ini kita okay, bukan okay. membahas atau mengulas tentang pertanian namun kita mengulas tentang pendidikan ya, sekali, pak. jadi pendidikan, pendidikan sekarang pak gimana menurut bapak? ya sebenarnya si pendidikan di Indonesia ini tidak ada Masalah sebelum datangnya Negara api menyerang ya, Dan pak. virus dari Cina itu hadir Corona oh, Berarti kalau nggak masalah Jangan dipermasalahkan pak Dan masalah yang bukan masalah itu Jangan dipermasalahkan Bukan sebenarnya Bukan permasalahan sih pak Cuma bagaimana adaptasi transisi Dari yang sebelum datang virus corona Dan hadir ke Indonesia Dan dunia dan khususnya di Indonesia ini Pastinya ada perubahan. Dan bagaimana cara oh, itu transisi Itu Sangat ya? drastis ya perubahannya Pak. Sangat, sangat signifikan ya. Sangat. Yang dari sebelumnya. Bangun pagi nih pelajar-pelajar. Anak sekolah nih bangun pagi. Mandi pakai seragam. Menteng tas pakai sepatu. Datang ke sekolah gitu ya Pak. Sekarang ya. udah nggak lagi gitu ya. Yang dulunya sekolah melarang. Uh, siswanya, muridnya. Membawa dan menggunakan HP. Saat ini HP lah sebagai media utama dalam pembelajaran Dan mirisnya pak sampai-sampai ada orang tua yang nggak mampu demi mewujudkan atau uh, kebutuhan anaknya apa untuk HP dalam hal mm -hmm. belajar mengajar mm -hmm. ini pak sampai-sampai mm -hmm. maaf cakap aduh miris kita pak mencuri oh nyobet oh. untuk wah oh, banyak pak berita-berita nggak -berita pernah nonton berita bapak ini saya sudah mengurangi berita-berita sengsara pak Oh iya pak. Miris kita iya kita karena hmm. uh, media mau dari media sosial internet dan media elektronik di, di, di TV itu menyajikan hal-hal yang miris jadi saya ya kemarin saya pak udah agak lama nih nonton TV <coughs> anaknya buruh kasar jadi anaknya nggak pernah ngikutin pelajaran karena nggak ada HP mm -hmm. jadi bapaknya Kan kata Bang Nabi dulu Pak ya. Bang menurut Nabi nah, ini? bukan karena ada niat. Tapi karena ada kesempatan. Oh. Jadi dia mikir untuk gimana supaya anaknya punya HP gitu kan. Ada kesempatan dicolongnya HP. Luar Kasihan, biasa. Pak, Namun daripada kita hmm. ngomong yang gak jelas. Karena ya. Anda bukan guru. Ya, benar. juga guru. Kita benar. hadirkan bintang tamu kita ini guru ya. dia. Ini Pak Bima Wardana nih. Ini hari pertama beliau sudah menggantungkan baju gantung pena gantung pena iya. menggantungkan baju menjadi kepala oh, sekolah kalau, kalau, kalau kan ini kita cerita dulu sama sekarang dampak dari corona kan uh -uh. terhadap pendidikan kalau dulu gantung pena berarti sekarang gantung gadget dong gantung gadget iya <laughs> benar <laughs> oke okay. perkenalkan inilah pak bina bima Wardana ada manik okay, ah, ini teman kita datang, pak bima. Sel selamat sore untuk para kamu dan Pak wah, saya di oh, apa ini? Asal info. Asal info. Oh, boleh asal. Wah, ya. maklum, maklum penonton karena ini baru perdana jadi, kita ya. Iya. Jadi, jadi, belum, jadi punya tagline, ya? Iya, belum punya tagline ya, dan bintang. Komen-komen lah iya, di bawah. Mau subscriber silahkan. Komentar yang kita jadikan tagline dapat giveaway. <laughs> <laughs> Ada, iya sponsor banyak hadiah disponsori oleh dinas pendidikan kota Tbk. 3 tangan Oke oke Pak Pak Bima ini kak manggilnya Bapak lah ya Bapak, bapak. bapak Pak bapak Bima dong. Pak Bima lah ya berarti ini kan Bapak hari ini tadi baru bincang-bincang kita di belakang bahwasannya baru saya baru keluar dari jabatan PLJ PLT ya Pak LPJ wakil, wakil, wakil, ah, wakil kepala sekolah Masyur, oh, ada apa ini? gitu? Uh, sebenarnya pendidik itu kan tidak harus dia secara formal, tidak pakai saja. Oh. Nah, uh. secara karsa dari pemerintah, seorang pendidik itu harus memiliki lembaga. Hmm. Namun, walaupun saya telah menyatakan dengan tanda kutip pensiun dini, hmm. namun jiwa-jiwa jiwa seorang guru atau pendidik itu akan tetap melekat pada diri saya dan ini bukan akhir tapi ini hanya barangkali iklan di tengah jalan saja hmm. nah, itu. artinya karena bapak sudah memiliki jiwa untuk mendidik gitu iya. ya jadi walaupun gak bisa di tempat ini iya. asana-anak mau aja ngajar gitu iya, ya ngajar-ngajar gitu ngajar, <tuk> <di dunia>. enggak, <tuk> enggak, enggak, enggak, bukan enggak, bukan, ya, bukannya, bukan kira ini ngajar ya, kan, gini, <tuk> gini, Kan itu ngajar kan kalau bahasa itu ngajar bahasa penting gitu Pak ku ajar enggak nanti ku ajar enggak gitu kurang ajar ya <laughs> nah, iya uh, ya. jadi tapi tadi keren ya ibaratnya seorang pengajar itu nah. bukan harus berada di lembaga yang resmi dimanapun jiwa pengajar itu tetap harus ada. Ya. namun kan perbedaan signifikan sudah pasti ada pak seperti gaji bulanan dan sertifikasi ya. tidak ada pak. Ya. Ya. <gurlalu> <gurlalu> nah barangkali ini harus di harus di apa ya harus diluruskan begitu karena ya memang pemerintah menjamin hak seorang tenaga pendidik dosen maupun guru itu sendiri itu diatur dalam undang-undang di dalam undang-undang guru dan dosen itu ada diterangkan bahwasannya ada hak dan kewajiban termasuk martabat, sertifikasi dan sebagi sebagainya, namun sampai hari ini juga uh, Pak Arief, saya juga bukan guru yang sertifikasi nah, karena, apa ya karena sampai hari ini juga sistem sertifikasi dari pemerintah itu sendiri, itu sendiri kita jamin setiap guru itu pasti bakalan sertifikasi begitu namun ada jenjang-jenjang tersendiri kalau cerita sertifikasi sampai hari ini Pak Arif banyak kawan-kawan saya itu Pak Irfan yang sampai hari ini belum sertifikasi kalau kita kaji usia mengajarnya sudah di atas 5 bahkan sampai 15 tahun Nah jadi kalau seperti saya yang baru 10 atau 11 tahun mengajar ini ya saya hanya berpikir oh, maaf Pak apa. saya potong sedikit Pak jadi maksudnya tadi Sertifikasi itu ada indikatornya atau ini perkara like, halo lego like, dan dislike gitu pak. Jadi, itu um, yang mengeluarkan sertifikasi siapa sih pak? Itu yang itu yang mengeluarkan sertifikasi itu pada dasarnya adalah pemerintah. Ya pemerintah. Yang mengajukan guru? Ya. Se atau pemerintah meminta ini harus sertifikasi? Oh gitu. tidak pak. Terus indikatornya harus lengkap ini enggak? Tidak. Sistemnya adalah. Hmm. Kita selaku guru, pemerintah itu membuka peluang untuk sertifikasi, hmm. namun kita harus siapkan berkas dan ujian, testing, testing, tes oh, tes melalui banyak tes, ya, ya nah. harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Nah. Namun sampai hari ini, sampai hari ini kekecewaan, kekecewaan daripada sebagian besar, ya sebagian hmm. besar tenaga guru itu di termasuk Indonesia bapak sendiri. Iya salah satunya. Nah. Tapi biar begitupun mendidik itu. Bukan karena sertifikasi dan apapun Tapi mendidik itu adalah panggilan jiwa nah. Karena itu amanat daripada undang-undang dasar negara nah, Republik Indonesia iya, iya. Nanti dibalik lah, dibalik, apa karena di, ada kamera Jangan ngomong gini Bapak ini Oh enggak, enggak <laughs> Pak serius Pak Serius Pak, pak jempol ah. enggak, enggak, enggak, enggak Kita pijak dong Pak, jauh-jauh iya. jauh, pak. jauh. jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh Soalnya kan. kayaknya uh, apa nak, quote atau istilah guru tanpa tanda jasa ini <laughs> <laughs> udah agak kurang Agak. lekat di keingatan kita ya udah Agak. mulai memudar mohon ah. maaf yang mulai memudar terus Makan waktu pak ya uh, uh, Kalau tapi pak gini maaf pak uh. sebentar terkait itu tadi ini banyak curhatan-curhatan guru terutama guru honorer atau guru swasta pak ya miris ya itulah pak mereka kerja jamnya lebih banyak daripada guru-guru uh, yang memang sudah diangkat pegawai negeri gitu yeah. Uh, yeah. terus yeah. Pendapatannya jauh berbeda, Pak. Jadi curhatan-curhatan seperti Pak Bima ini sangat banyak. Kita dengar, Pak. Wa. Walaupun nggak terekspos ke media atau sekarang yang uh, banyak bermain di medf -medf -face Facebook, apa segala macam itu Nggak, pernah orang tuh mereka tweet-tweet gitu. Ya, itu tadi kekhawatirannya takut, Pak. Sama siapa? Iya, takut, Pak. Kalau nanti, eh, Pak Bima nggak bisa ngajar lagi. Oh. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Oke tapi Pak Bima satu satu pertanyaan yang mungkin mewakili pertanyaan-pertanyaan yang banyak di sana di luaran sana. Halo Mas Didi. halo. halo. Oke okay, uh, kawan-kawan kita lagi di rooftop ini ya, uh, ya bener, bisa di bisa lihat rooftop ya. di pemandangan bawah uh, iya, iya. yang lewat-lewat Di dunia kopi, dunia kopinya kopi. gak bikin kembung Kopinya Silahkan. dunia, asik mantap Oke okay, jadi pertanyaan yang saya mau saya lanjutkan yaitu uh, Ini kan lagi masa pandemik ya sudah iya. mungkin sudah tahun arah ke tahun kedua Iya. Uh, uh, yang luar biasa mungkin ini banyak perubahan-perubahan teknis Atau perubahan-perubahan prosedur belajar mengajar iya. dalam sekolah dan kami tahu Bapak Mengajar atau berdedikasi Mengabdikan diri sebelumnya Di sekolah swasta Kira-kira iya, eh, Apa yang dialamin Bapak sepengalaman kawan-kawan Dan Bapak sebagai wakil Kepala sekolah dalam Masa pandemik ini Nah jadi Pak Arief eh, Sebelum datangnya Tamu yang tidak diundang ke negara kita ini <lukan> Jelangkung ya saya... Katanya kalau main jelangkung bertigaan, nanti salah satu dari kita ada yang mati. Jadi pola pendidikan Indonesia ini berangsur-angsur membaik. Namun setelah hadirnya tamu tak diundang ini yang meresahkan bukan hanya Indonesia tapi tingkat dunia. Jadi pola pendidikan Indonesia ini sekarang ini lagi mencari kemana kiblat arahnya. Ya di satu sisi, di satu sisi manajemen pendidikan itu Uh, harus dipenuhi, ya, yeah. uh, dalam artian apa ya, sistem pendidikan nasional atau sisdiknas sis itu ya harus terpenuhi. Namun di satu sisi juga uh, pihak sekolah atau madrasah dipaksa juga untuk meminimalisir daripada penyebaran virus corona itu sendiri. Jadi pola pola yang diterapkan madrasah atas atas apa ya, atas instruksi ataupun atas Arahan daripada pemerintah yaitu melaksanakan pelajaran daring atau dalam jaringan. Nah jadi Pak Irfan, di dalam jaringan ini memang alat utama ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM ini adalah handphone. Ya atau smartphone ya. Nah di, di satu sisi tidak semua orang tua ini mampu mampu untuk memenuhi anaknya untuk membelikan handphone seperti yang Pak Irfan tadi katakan miris mendengarnya ada orang tua yang rela mencuri untuk membelikan handphone anak anaknya dan ini benar ini pak sangat realita di satu sisi kendalanya lain eh, kendala yang lain adalah ketika orang tua itu mampu untuk membelikan handphone namun pak masalah kuota ya kuota internet jadi kalau di tempat saya di tempat saya dulu mengajar di negeri nan sana ya itu Pemerintah memberikan kuota internet, tapi yang diberikan pemerintah ini pak sinyalnya dia macam puasa sunnah Senin Kamis. Hahaha <laughs> <laughs> ini That's ini sinyal sure. sinyal. Udah di negeri nan jauh di sana iya. puasa sunnah pula. Tapi iya. pak um, peran pemerintah terhadap pandemi ini pak sangat dekat ke masyarakat pak. Masih sangat dekat pak Biar, buktinya depan kita saja pak lihat masker Pak Bima itu peran pemerintah hadir bersama iya, masyarakat iya, pak, iya, untuk melindungi iya, rakyatnya iya, iya. Pak, polri. Iya, iya, iya. TNI polri. TNI polri melindungi Betul. rakyat polri. dari wabah pandemi ini pak. Oh Betul, ya. seperti di setiap pagi ya, mereka jadi kalau di, post -post di mengadakan razia masker. Ya. Oh seperti itu, itu terus. untuk ya. peduli pak. Ah, okay. Hadirnya pemerintah. Jadi kalau dibilang Pak Bima tadi kuotanya mungkin Senin-Kemis, ya itu mungkin. Uh, kendala teknis, ya Pak, bukan artinya bukan pemerintah enggak turun tangan, enggak bah, pemerintah berpartisipasi dalam hal itu. Namun, berpartisipasinya uh. Uh, saya mendefinisikan dengan... dengan... Bahasa kira Bangun nanggung uh. gitu. Oh, saya setuju. Uh, pemerataannya, Pak, Iya pemerataannya itu oh. tidak apa sementara. Ya, maaf uh. ya, saya... saya agak sedikit kritisi para pengambil kebijakan Indonesia punya satu satelit yaitu yang namanya telkomsel kenapa itu enggak dimanfaat namun kenapa harus dia beralih maaf ke operator yang lain sementara di negeri jauh zayat, tempat saya mengajar sana itu sinyalnya Pak sulit Pak terkendala jaringan itu, Pak. jaringan Pak. jadi Gini. mohon maafnya bantuan tunggu Pak tadi ah. kayak Bapak bilang ayahnya sudah mencuri handphone ah, ah, iya oh, punyalah handphone si Ia, anak betul. Ah ya kan Kedua kota sudah diberikan oleh pemerintah Iya. Namun kampungnya Nanjau tidak punya signal yang iya. diberikan oleh pemerintah Itu juga nah, kendala itu, pak, tidak itu, pemerintahan oh, Oke ah, coba ah, saya akan bacakan ah, dari kumparan.com iya, iya, Untuk pak. dari Nadim. Kan bisa akses Youtube tapi jangan Instagram dan TikTok Pak itu Nadim yang Mas Menteri itu ya pak? Masih, oh. uh, yang punya apa? Si Ijo oh, Mas Menteri, Mas Menteri iya. Oke, oke, oke lanjut, saya bacakan lanjut, lanjut. ya Mendikbud, Mendikbudnya apa pak? Mas Menteri panggilan Oh Mas, tidak Menteri. Mewah. Mas Menteri Mas wow. Menteri Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan hmm. kini tunjangan kota internet gratis bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen dapat digunakan fleksibel untuk mengakses YouTube. Nadi menjelaskan penggunaan kota fleksibel diputuskan karena adanya masukan bahwa YouTube bagian dari kanal pembelajaran yang penting. Kabar gembiranya. Ah, adalah kita mendengar keluhan dari berbagai masyarakat Dan keluarnya itu nomor satu Fleksibilitas penggunaannya kata Nadiem Dalam rapat komisi 10 di gedung DPR Senayan Sedikit lagi Pak Kalau saya google kemana-mana website universitas Yang terakhir Pak Youtube, Pak Mas Menteri Youtube itu menjadi salah satu pembelajaran terpenting Untuk berbagai macam melihat buruk baik dari sisi guru dan lainnya Jadi yang kita lakukan gini Kita kecilkan giganya Tapi kita jadikan umum tapi kita jadikan umum dan lebih fleksibilitas. Jadi ah, sekarang ah, ah, ah. walaupun lebih fleksibel. Yeah, yeah, yeah. Uh, tapi hanya bi tidak bisa mengakses. diperkecil. Kota diperkecil. Aksesnya cuman Youtube. You, jadi oh, Aplikasinya Instagram, Facebook, Youtube. Oh ya. Yeah, ah, yeah. Tapi untuk aplikasi medsos lainnya nggak bisa. Iya. Yeah. Jadi kalau kami boleh tahu Pak. Iya. Yeah. Uh, kebijakan sebelumnya itu berapa kotanya. Kalau kalau yang kami terima dari pihak pemerintah itu kuotanya pak besar hampir mencapai empat puluh gigabyte satu orang pak satu orang dalam kurun waktu itu satu semester ya atau enam bulan itu masa aktifnya ya oh berarti enam uh, bulannya kasih. per enam bulan iya empat ya. puluh oh, GB untuk enam bulan iya maka <laughs> saya pak, mohon maaf pak, saya 50 GBnya untuk sebulan, itu pun udah irit-irit nonton. saya 20 Giga dua minggu pak, itu Aa. kalau nyampe pak. kalau nyampe ya, makanya kami nongkrongnya di kafe pak, nyari iya. wifi gratis. <laughs> ya, <laughs> karena nggak iya, iya, mau menuin, iya, iya. tidak nah, mau menuin. nah maka atas dasar itu juga lah saya rajin ke dunia kopi, karena saya harus memberikan pembelajaran melalui wifi. iya oh. karena kan proses pembelajaran hmm. dari namun pak Arif, di sini Ya, yang menjadi kendala teknis adalah selain 40 giga yang yang tergolong menurut saya pribadi itu minim, juga terkendala kepada sinyal itu sendiri. Signal lagi, Begitu iya, ya. Iya, jadi iya. kalau kita kirim pembelajaran melalui WhatsApp atau daring, jadi anak-anak itu bahkan Pak Arif kejadian tuh absen list-list absen untuk kegiatan belajar mengajar tuh ada sampai jam 12 malam. Coba gimana? Oh, jadi, jadwal buka jam berapa? Sementara jadwal belajar itu kan dari jam 8 sampai malam. jam 1 Siang-siang Iya siang. Siang. Ya, dari jam 8 pagi sampai jam 1 siang uh. Tapi anak-anak ada yang kirim absen tuh sampai jam 12 malam <laughs> Jadi siapa yang mau lihat absen? Begitu? Uh, pak jadi nah. gini pak uh, Keinginan guru lah pak Untuk yeah. mengantisipasi yang kekhawatiran kita tadi itu pak Nah uh, Baik, jadi jauh, sinyal yang gak ada uh, uh. Itu jadi... keinginan para guru Gimana Jadi, maka? keinginan kami, hmm. saya berharap ini, apa yang saya bilang, bisa didengar oleh para pengambil kebijakan atau penguasa saat ini. Saya berharap, atau kami, ya, para pendidik-pendidik dewan guru ini, berharap yang pertama uh, perhatikan yang namanya mengambil kebijakan. Maksudnya adalah uh, ketika pemerintah menetapkan kuota, dapat membuka YouTube atau sebagainya. Nah, ini juga. Kalau menurut saya pribadi hari ini anak-anak ini tidak terfokus kepada proses pembelajaran. Namun akan terfokus kepada Youtube yang belum tentu itu menjadi pembelajaran. Itu yang pertama Pak harapan kami. Baru yang kedua harapan kami adalah uh, coba uh, para pengambil kebijakan untuk mengkaji ulang untuk pemberian kuota terhadap operator-operator yang ditentukan. Jadi jangan mentang-mentang murah lalu dikasih sebanyak-banyaknya karena yang murah itu Pak belum tentu dia bermanfaat nah dan begitu. berkualitas ya? iya nah seperti hmm. karena ya kita tahu sama tahu barang murah kualitasnya juga seperti apa nah itu ya baru yang ada harga ada kualitas gitu nah begitulah kira-kira ya? Pak Irpan hmm. baru yang selanjutnya kalau bisa belajar tatap muka ini harus disegerakan begitu ya karena kalau kita bicara masalah covid eh apanya ya Uh, apa itu grafik naik turun covid penyebaran covid itu sampai hari ini pak covid itu kita nggak tahu di mana posisinya gimana iya nanti kalau gitu. masuk kelas pak bapak nggak takut anak bapak anak murid bapak terpapar covid nah memang memang sebenarnya itu pak irfan bagian daripada risiko hmm, ya hmm. bagian daripada risikonya seperti itu gitu namun ketika kita terus menerus melakukan daring ini saya rasa ini juga nggak efisien gitu karena kita nggak tahu siswa itu apakah dia belajar ah, seperti biasa nggak atau... tertentu pak ah, ya. begitu iya, iya. jadi tapi kok... kan ada wali murid pak justru pak justru keluhan orang tua ini bermacam-macam ya saya oh. saya saya selaku mantan ya selaku mantan daripada wakil kepala ketika menangani orang tua itu orang tua itu ngeluh. Di mana saya mau masa pak? Gimana saya mau oh, apa? Sedangkan iya. itu anak sulit ngontrol gitu kan. Jadi kami orang tua kami harus ekstra. Kami nggak paham yang namanya sosiologi. Kami nggak paham yang rah dunia hmm. gitu. Jadi kalau bisa pak masuk. Namun jawaban saya ya kembali. Ini ini bapak ibu sekalian arahan daripada oh, pemerintah. Artinya banyak orang tua di sana itu yang menginginkan sekolah iya. apa belajar mengajar iya, ini iya, pak. Iya. ke kelas ya? Iya masih. kembali. Tapi ada yang keren pak. mohon saya bohong. Kan ini pihak sebenarnya yang dari tadi disebutkan Pak Bima ini pihak pengambil kebijakan itu siapa sih? Iya Kami kurang paham jangan buat kami gagal uh. fokus Amin bahasa Bapak Nah jadi ya para-para pengambil kebijakan itu ya pemangku kepentingan Kan begitu ya, ya. kan Kepling ka Di atasnya lagi Pak saya rasa Kepling uh, di Pak Ustadz Pak Ustadz Jadi <laughs> di atas murah, <laughs> Pak Ustadz. Aduh, Ustadz. Iya. tapi jangan kita fokus dalam permasalahan itu Iya. iya. jadi naik iya. yang yang, mas, yang sesuatu, sesuatu yang masalah itu jangan dipermasalahkan iya, iya. iya. Jangan yang dipermasalahkan itu iya. solusi jangan dipermasalahkan iya yang penting dia tetap memangku tidak berdiri Pak iya betul betul dia tetap iya. memangku betul, kan betul, betul, betul, betul tidak selonjoran betul, tidak tidak, tidak, tidak. tidak, tidak oke okay, tidak, tidak, dia tetap tidak. memangku kebijakan sepakat pemangku ya pemangku pemangku kebijakan oke Pak tapi Pak Bima fenomenal yang terjadi uh, sekolah ditutup namun supermarket, swalayan, mal tetap dibuka dan anak-anak lebih banyak juga berkumpul atau melaksanakan aktivitas itu ya di tempat tersebut. Bagaimana pendapat bapak? Nah makanya inilah pak yang inilah yang membuat blunder maka saya saya pak selalu saya pak mengatakan kepada uh, kepada kawan-kawan ya kawan-kawan komunitas maupun kawan-kawan organisasi ya. Saya bilang begini, inilah bentuk salah satu uh, keanehan yang terjadi di daerah kita yang tercinta ini gitu. Kenapa? Karena sekolah yang tidak terlalu ramai dan yang pastinya orang-orangnya hanya itu-itu saja, itu pak di, harus didonkan, dia harus ditutup. Nah sementara tempat-tempat hiburan umum ya tempat-tempat shopping seperti mall, tempat-tempat kafe dan sebagainya itu itu dibiarkan beroperasi dengan alasan adalah menunjang perekonomian. Lalu oh, iya, apa? Pak. Iya, jadi jadi gimana begini, kita mau begini. Apa, pak? Begini, mau Pak. Irwan. Makan, mau minum kalau enggak ada toko buka mau gimana mau beli handphone tadi mau beli kota Aa, tadi ya, ha, ya. kalau harapan. sekolah nggak dibuka karena kan itu kekhawatiran. Namun pak. saya juga Peman sependapat, ku. sependapat, Aa, saya sependapat, bisa gitu, jadi. Mungkin gini tunggu dulu Aa. pak, tunggu. loh, ini ini sebuah pendidikan loh, iya. membentuk karakter generasi bangsa yang akan men, uh, meneruskan Ya. Oh. Jadi, jadi begini, ya, Pak. kalau apa? banyak orang tua tadi bilang alasannya <laughs> sibuk ini enggak bisa, enggak tahu sosiologi, itu kan alasan mereka saja, Pak. Namun nah, yang maksudnya, banyakkan mereka orang tua ini cuman menitipkan anaknya ke sekolah gitu. Enggak mau repot. Nah, jadi begini, Pak Irfan ya. Itu itu itu juga ada benarnya, tapi tapi saya mau katakan seperti ini. Uh, guna menunjang perekonomian negara, maka tempat-tempat seperti itu harus dibuka. Namun, negara harus sadar, negara harus sadar apa itu bahwasanya mencerdaskan hmm. kehidupan bangsa itu bagian daripada batang tubuh undang-undang. Hmm. Nah, ini ya. ya jadi, jadi Besti. Pak saya, saya Pak bicara ini ya berdasarkan dengan dengan dengan data dan fakta. Jadi saya Pak, karena ini acara asal info. Info Ya, jadi saya pun memberikan informasi nggak mungkin asal begitu ya e, e, Tapi mantap, mantap, mantap. Tapi pak saya cuma garis bawahi seperti ini Mudah-mudahan pemerintah Ataupun pemangku kekuasaan Bisa mendengar suara nah, saya hari ini kekuasaan lagi ya Jadi, jadi gini pak sebentar a -a. Pemangku kekuasaan pak Bapak bisa bayangkan pak Berambut? Bisa jadi Melihat? Bisa jadi eh, Bernapas. Pasti. Bernapas Oh pasti Bernapas. Berarti kan makhluk, Tidak, ah. Tidak tidur, tidak jongkok, tidak Uh, terungkup, tidak berdiri, memangku berarti duduk, duduk, ya duduk. duduk. Jadi orang yang menduduki kursi. Bertopi kayak gini oh. gak? Bertopi kayak gini? Tidak, gak? tidak pak. Tidak, tidak. pakai oh, topi. Ah. Mungkin oh, akan saya okay, lanjut. Pak. Jadi lanjut, pak. pesan bapak terhadap pemangku tadi pak. <laughs> Jadi saya cuma mau titip pesan yang pertama kami dari gunohonorer dari gunohonorer kirim salam kepada bapak. Baru yang kedua kami berharap. Uh, di tengah-tengah pandemik ini Pandemik ini bisa segera berakhir sehingga sekolah bisa kembali normal Karena satu sisi juga di, di, di samping orang tua kewalahan mendidik anaknya Kami juga Dewan Guru kerepotan untuk menilai Karena tugas guru dalam undang-undang adalah uh, Membimbing, mengajar, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi jadi tugas kami untuk menilai siswa itu mana yang sudah mencapai kriteria uh, target daripada pembelajaran mana yang belum itu sulit. Itu yang ketiga. Namun yang selanjutnya uh, coba adil lah. Adilnya itu dalam artian kalau mall bisa dibuka, kalau tempat shopping bisa dibuka, lalu kenapa harus sekolah ditutup sementara kemajuan bangsa ini. Karena banyaknya orang-orang yang berpendidikan. Bukan karena banyak orang-orang yang kaya. Kalau perkara hmm. orang yang kaya pak. Indonesia ini banyak orang yang kaya. Namun. Orang yang kaya itu belum tentu berpendidikan. Betul. Nah. Pak, Bangsa jadi, yang maju itu pak maksudnya gini pak. Uh, ini kan batas ini. Ada Indonesia. Wilayah-wilayah wilayah, teritorial. Bertambah gitu. Tidak. Bukan. Tidak begitu. Bukan. bukan. Nah, bukan. Itu nah, itu mengembang. Yang cocoknya uh, ini maju. Uh, uh, oh maju berarti. Iya geser huh? geser menuju arah yang geser lebih baik di sini. ini kan berarti maju ke depan tidak ah. yang pasti bangsa yang maju itu bangsa yang tidak suka eh uh, masyarakat tidak suka obi mancing karena kalau mancing nggak bisa maju kalau maju ke jebuk Ya ya ya benar, benar, Oke. Okay, benar, benar, Saya benar, benar, benar, benar, benar, saya benar, Saya saya benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, benar, ini benar, benar, benar, benar, benar, benar, ini Oh keren juga itu konsep bapak. Karena, karena mau boleh buka. Iya karena, iya, iya, karena iya. mau bisa buka. Uh, uh, sekolah jadi, tidak, sekolah tidak. Jadi belajarnya di sini di mal. Pindahkan di mal. Iya. Wifi ada, wifi, wifi ada, wifi iya, iya. ada. Pakai AC? Pakai AC? Ada, ada, atau, atau pihak dari sekolah menyewa satu apa ya kan tempat yang iya. mungkin masih kosong di situ. Nah, iya. tapi harus diisi apa Pak? dikantung gantungi baju? Apa, jualan baju? enggak juga, enggak perlu. <laughs> Loh kalau enggak sama aja masih belajar mengajar, <laughs> iya, baju itu aja digantungin Nah, jadi, oh, iya, iya, jadi iya, iya. itu kan, itu kan Pak jeritan suara hati seorang, seorang guru. mantan guru. Iya, guru Pak nggak ada mantan. Oh, guru Pak nggak ada mantan. Iya, iya, iya, Selagi ilmu itu masih digunakan oleh siswa itu atau orang tersebut, berarti selamanya dia masih memakan jasa seorang guru. Walaupun iya, guru iya. itu terkenal dengan pahlawan tanpa jasa. Iya. Tanpa jasa. Nah, Dan iya. banyak juga guru adalah pahlawan tanpa sertifikasi benar sampai hari ini <laughs> itu Pak, itu yang itu yang sampai hari ini diperjuangkan oleh kawan-kawan saya yang hari ini bertempur berpacu dengan waktu ya oke <laughs> oke okay, okay, okay, mungkin nah, ini udah gimana kayaknya udah ngaji Pak mau Maghara karena sudah sore eh, Pak Bima iya, uh, kan. bukan berarti ini sangat seru sebenarnya ya, kalau ya. pembahasan pendidikan ini dua hari dua malam dua pasti, tahun berikutnya kita ini. karena bang. pun ini <laughs> kita juga belum mungkin dari pihak guru atau dari murid siapapun komponen-komponen uh, uh, dari pendidikan ini belum tahu kapan akan sekolah dibuka kembali ya, artinya ya. gini pak semua, semua pihak menginginkan uh, belajar mengajar ini seperti semula pandemi ini hilang ya. tapi kan masing-masing kita punya kebijakan, masing-masing yeah. kita punya keinginan. Yeah. Uh, artinya jangan sampai satu kebijakan dan satu keinginan ini berbentur, Pak. Itu nggak baik. Pasti. Hmm. Oke, okay, mungkin hanya ini ya ya untuk sore ini karena kita juga akan melaksanakan ibadah sholat maghrib. Okay. Mungkin akan kembali lagi kita di channel asal info. Kalau info jangan, jangan asal. asal. Oke. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh.